Hai para salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat sukses selalu ya kali ini di sore hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat sambal tempe ikuti caranya ya simple kok. baiklah kita langsung saja kita petikan cabai lalu lalu bawang kita potong seperti ini. Lalu garam para sahabat ya Kebanyakan mungkin Segini Secukupnya ya Lalu kita Lembutkan Sudah lembut ya para sahabat di sini kita menggunakan Cabai rawit Biar pedas suka para sahabat sukanya cabe apa? tahu rawit merah atau cabe merah besar atau rawit putih ya mungkin. Di sini kita menggunakan alat manual supaya lebih sedap ketimbang kita menggunakan blender. Baik sahabat, kita akan memotong tempenya. Kita potong seperti hati memotongnya segede apa sekecil apa kita guna, menggunakan manual semua ya sudah selesai kita saatnya menggoreng dulu ya para sahabat Ya kita kasih minyak secukupnya ya sahabat ya kita tunggu minyaknya panas kita masukkan tempenya Oke, kita tunggu dia agak mengering ya, saudara. sering dibalik ya, para sahabat biar enggak gosong. kita menunjukkan cara menyambal tempe Ala fajar setiawan disabilitas, kalau soal rasa mah enggak kalah. bro. enggak kering. Para sahabat kita angkat yang menggunakan ini ya. Kita masukkan sambelnya. Api kita kecilin ya, biar enggak gosong. Kita tunggu sampai dia nggak menguning. Kita tambahkan ini ya, cukupnya. Sudah menguning. Kita masukkan tempat tidur, ya. Aku, hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, Bola balik sampai merata. nampaknya sudah matang para sahabat. Airnya pun sudah kering. Selesai, sahabat. Kalau soal rasa, enggak bohong, ini sahabat. Selamat menikmati. Inilah sambal tempe ala Fajar Setiawan. Disabilitas. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga barokah, sukses selalu ya, para sahabat.